hari Oke. Oke, teman teman puan saya ketika ini berada di Dewan uh, Mositon Sungkadon ya di bagi kawasan Dun Limbahau di sini kita di sini mengadakan program outreach CITF ya bersempena untuk uh, daftar dan vaksin dan vaksinasi di sini adalah dos kedua jenis Sinovac dan kita perhatikan uh, sedari pagi orang ramai berbaris ya untuk mendapatkan vaksin dos kedua di sini saya, saya merasa sangat gembira, sebab sudah komplit dua dos. Jadi kita malah ada urusan pun senang lah. Kita kena tuh covid, kita kena juga. Cuma kesannya tidak berapa teruk, seperti yang telah dinyatakan. Gembira lah kalau sudah anak-anak. Ah, kali pertama, oke juga. Kedua pun. Oke okay, juga lah Perasaan saya musim Biasa juga Bagus ya. Perasaan hari ini Saya rasa sangat bagus lah Sebab orang bilang sudah komplit Kita punya vaccination kan So kira macam kita sudah ada Shield lah dari segi di luar sana yang Virus-virus yang ada di luar sana Yaitu COVID-19 So kita sudah ada satu macam Uh, uh, orang bilang itu apa uh, sekialah. Uh, so bagi saya vaccination program vaccination ini sangat baguslah untuk kepada semua masyarakat. Ya, sebab kar karena dengan dengan autis uh, program begini seperti begini juga boleh mempercepatkan proses vaksinasi. Dan pada hari ini kita bersyukur karena kita telah mengeluarkan Uh, jemputan sebanyak satu ribu uh, yang akan divaksin pada hari ini, yaitu 14 hari bulan, dan pada hari esok, yaitu pada 15 hari bulan, kita juga akan mewaksin satu uh, ribu. Nah, nah, kita mengucapkan terima kasih di atas pengajaran ini terima sekali kepada KKM dan CITF dibawa ke LOAN Pegawai Daerah Papar, dan tidak juga lupa kepada um, pegawai uh, penerangan dan uh, uh, kaki tangan jabatan penerangan yang telah pun bertungkus-lumus untuk memberi penerangan yang lebih lanjut kepada masyarakat sekitarnya dan uh, semua yang terlibat pada hari ini, cuma sekali kepada pemimpin-pemimpin daripada uh, pengurusi JKK ketua-ketua kampung ketua masyarakat di Dun Limbahau setelah bersatu padu untuk uh, membantu kita untuk uh, lebih uh, bersemangat untuk uh, sama mengenai dengan pemwaksinan ini. sekali saya juga meminta dan merayu, terima sekali dibawa jagaan kita di kawasan Doni bahwa supaya jangan ragu-ragu. Datanglah ramai-ramai apabila kita dijemput untuk uh, hadir kemana-mana saja untuk pemwaksinan. Sama ada kita buat di outreach ataupun di PPW di daerah papar Dan datanglah. Dan uh, saya rasa janganlah semua kita Mendengar apa yang telah pun dikeluarkan dalam media sosial media, karena sosial media ini um, sudah tentu sekali banyak perkara-perkara yang mereka akan katakan. Tetapi yang penting kita percaya kepada diri kita dan kita percaya bahwa keselamatan itu adalah di bawah uh, jagaan kita sendiri dan begitu juga keselamatan itu di bawah jagaan kita dalam satu keluarga. Dalam kesempatan itu, Datuk Joni Mositun selaku IDM Limbahau berkesempatan uh, menyempurnakan Simbolik penyerahan jalur gemilang kepada ketua-ketua masyarakat dan masyarakat setempat dalam program CIFF Daerah Pavar bagi kawasan Dun Limbahau dan dalam acara tersebut juga berkesempatan juga disusuli dengan karikatur gafil turut bersama dalam menceriakan suasana hari pembekalan pada ketika ini. Dan uh, kita juga tidak ketinggalan untuk mengingati bahwa uh, hari Malaysia itu haruslah kita um, uh, ingati dan semaikan dalam semangat uh, kekitaan ataupun semangat kebangsaan kita. Dan sebenarnya dengan uh, hari Merdeka ini saya selaku pemimpin di kawasan DUN Limbahau ingin uh, merayu kepada penduduk tersebut sekali di kawasan saya yaitu DUN N27 Limbahau khasnya. Dan juga kepada rakyat Sabah supaya kita terus uh, mengingati hari kebangsaan yang uh, kita sama-sama rayakan Dan sama-sama kita merdekakan di negara Malaysia so, Saya merayu kepada semua uh, rakyat supaya terus dapat bersatu melalui perpaduan yang uh, begitu uh, baik dan begitu jitu untuk kita semua semaikan Dan saya juga minta kepada semua supaya mengibarkan uh, bendera Malaysia ataupun Sabah di mana saja ama um, kamu berada di, ba baik di rumah ataupun di pejabat-pejabat kita semua pernah penangan saya uh, kita sempatna ini bulan kebangsaan, ini kan marilah kita sama-sama uh, memerangi covid ini kita bekerjasamalah bergandeng bahu untuk uh, menyerat melenyapkan covid ini daripada muka bumi ini Ya. Uh, sekarang kalau kita tengok uh, kadar peningkatan case yang kita nampak memang sangat tinggi Dan oleh karena case yang sangat tinggi ini Saya saja ini proses vaksinasi ini kan perlu ditingkatkan lagi lah. Saya sangat berharap uh, agar kita punya case yang sedang meningkat sekarang ini akan berkurangan lah uh, Dengan adanya lagi ini uh, vaccination dan kita akan lebih orang bilang Sekian nak pergi ke mana, -mana lah orang bilang lebih selamatlah. ya Jangan ini saya juga berterima kasihlah kepada Datu, uh, Datu uh, Joni sebab uh, menjayakan ini, ini uh, program outreach ini. So sangat terima kasihlah kepada Datu. Dan apa yang kita harapkan adalah um, kita keluar daripada pandemik ini, ya dengan kita menerima program vaksinasi kebangsaan. Yang direncanakan oleh pihak kerajaan dan kita harapkan semua, semua dalam keadaan lancar dan juga kita harapkan semua dapat memberi kerjasama bagi kita mencapai imuniti berkelompok. Saya Muhammad Abdul Rahman dengan ini melaporkan.